Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ketemu lagi bersama channel youtube lain project channel youtube paling plain se-Indonesia ini acara persiapan selapan selapan anak selapan anak keempat Anasya satya paramita selapanya habis asar dan dilanjut nanti habis isak oke kok. ini perabotnya ada tante Vicky ada Mbah Yud ada Bu Brin iya itu dia ada Bu Jared Pak nya mana ya, ini yang untuk selapan sudah siap khusus kuman baik Ini ada juga untuk yang anak-anak nanti Karena selapan itu biasanya yang diundang Ibu-ibu sama anak-anak ya Kalau untuk Akekoh nanti bapak-bapak Bagaimana ini kok bisa begini sejarahnya <tuh> Kita tanya kepada yang lebih senior nanti di belakang ada bebek sama ibu Halo ini namanya Bu Kok selapan ini apa sejarahnya Mbah Ya ya apa ini Mbak tentang tahu jajan ini Apakah ini dalam tahu saya, Tidak Tidak saya ini Enggak dulunya gimana kok bisa ada selapan ini asal usulnya Iya bisa selamat Aduh oh, oh, ya apa ya. <laughs> ya. ya. ya. Sugiyo selamat nih. ya, ya ternyata Mbak Yud gak tahu sejarahnya selapan teman-teman ini ada lepet ini Epo. lepet kue kalau yang ini lepet manusia lepet lorwati awaknya kayak lepet guys lorwati hati. biar hatinya enggak sakit makan cijan lorwati isi nih Ini hmm. merah guys gulang merah jepun. Jepun. jadi kalau selapan biasanya apa aja kue itu apa jajanan oyok apa ada urap terus lepet terus terong dikasih parutan murah kepala. Enggak beda lagi kalau murah kelapa nih, kepala. kepala. kepala. Hmm. Ya Beda-beda itu loh. Beja, loh. Bentar guys, aku ngitung, <tip> <tip> loh, ngitung. Jadi, ini. Jadi ini apa ya? Nogosari, oh nogosari. No, no, no. uh, uh -uh. lepet, Lepat. Pembalannya masih belum ditatang oh, iya, guys. guys Karena Jumlin, baru pindah Ya Dilepas dulu ya Untuk donat ini nanti untuk Akeko Ayo cepetan kali Kenapa Akeko itu, Kenapa Akeko harus nyembeli kambing <tos> G, okay. okay. okay. Orang biasa. Biasa. biasa. biasa. Kalau biasa. Anaknya. anaknya perempuan, biasa. pedusnya viral. <laughs> oh. eh, satu, Satu perempuan itu satu, eh. cewek itu eh, laki itu dua. Berarti mahal lagi laki ya? Tapi intinya ya, harus sehat. Oh. Zaman sekarang kayaknya mahal perempuan. Loh, kalau Aduh, apa mahal? manggil mahal nah, nah, mahal kan bener lanang kudu loro patu-patu tuturaturatu bener guys nah, kan nek lanang itu ya intine tujuane selapan iki opo dalam rangka apa? Lana ya memperingati nah, anak bayi usia pinten ya, ya. kalau anak laki-laki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 nanti aku ajarin skin <persone> yeah. care aku ini mbahnya ini mboknya ini gimana undang nah, kan biar mau bersih nih jamnya sudah mendekati asar guys, jam 3 jam 3 asar ini perabotnya ini eh sinoman ini yang mengeluarkan kursi-kursi ini dia bayinya adik Anasha Satya Paramita oh lagi manis manusia ditemani omnya HP masih on ayo eh, usung-usung kursi guys undangannya ada di Toko guys jadi, kalau selapan ini yang diundang perempuan ya, perempuan. sama anak kecil-kecil, begitu adatnya pemirsa, untuk sejarahnya seperti tadi itu, wes pokoknya. Nah, ini ada rap -rap dan lain-lain. Ini lepet sama kupat anu ane kursi iya kursi kursi iya nggih ini, ini perabotnya gampang e lek kursi kari sat set iya iki ndak entuk tak seorang mule iki mesti ndurane anu le lha nggih kursi yang ini untuk Akeko bahasa Indonesianya akikah ini mbah bu eh rada ndep pawon vintage khasik bumbu sate cabang sate oke okay. Mereka... Ini aku sebelah deh berong pirawai nih marin nih ini kue buatan tante lia brownies belgia kuenya lukaku ini. putu ayu guys. sama putu ayu ini e, sudah apa ini? ini puding oh puding tak kira brownies guys salah sebut guys puding belgia guys ini dari negaranya romel lukaku ini puding belgia sama putu ayu kekinian ini dari mama rovita dan tante amel Beliaunya sekarang lagi di belakang Sibuk Ya untuk persiapan Nakeko ya. Ini dia guys Wow peteng guys Ini dia yang punya Puding Belgia Dan itu yang punya Putu Ayu lagi bakar sate <tuh dengan yang di dunia> Wah Mantap oke okay guys kita tunggu nanti guys acaranya habis isa untuk akeksok Sudah, mari, mari. Oke, saya rasa cukup sekian. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi ya, wabarakatuh. Hmm.